Dan di video kali ini, gue masih pengen ngelanjutin buat ngebahas Video-video penampakan makhluk aneh yang sulit untuk dijelaskan Sekarang ini kita udah sampai ke part 11 So buat lo semua yang belum nonton part-part sebelumnya lu bisa tonton dulu linknya gue taruh di bawah So gak salah lama-lama, kita langsung mulai aja videonya Kita mulai video pertama kali kita hari ini dengan sebuah video yang lagi rame dibahas di Twitter. So sebenernya gue tuh nggak tahu ya, sumber asli dari video ini tuh dari mana? Video ini direkam oleh seorang pilot pesawat. Durasinya 19 detik, dan tiba-tiba di tengah-tengah video, ada sebuah objek yang terbang melayang deket banget ke arah pilot ini. Perhatiin baik-baik. <tuh> Pilot ini kayaknya udah sadar dari jauh ya. Makanya sebelum benda itu mendekat, Doi udah ngerekam duluan. Tapi Doi sama sekali nggak nyangka kalau benda itu malah bergerak mendekat ke arah pesawat yang Doi naikin. Cukup sulit buat ngelihat objek yang tadi kalau nggak gua slow mo videonya. Karena gerakannya yang cepat banget. Tapi pas gua freeze frame-nya, lu bisa lihat disitu bendanya itu punya dua warna ya. Putih di bagian bawahnya dan warna yang lebih gelap di bagian atasnya. Bentuknya itu kayak bulat gitu tapi bagian tengahnya itu kayak ada piringannya guys. Tapi yang pasti tadi itu bukan drone ya. Karena setau gue drone itu nggak bisa terbang setinggi itu. Apalagi sama sekali nggak kelihatan ada baling-balingnya. Kalau misalkan yang tadi itu balon gue rasa juga kayaknya bukan ya. Karena gerakannya di awal video itu aneh banget men. So mulai muncul banyak teori dari video ini. Ada yang bilang mungkin video ini cuma video editan aja. Sampai ada yang bilang kalau yang tadi itu adalah sebuah UFO. So gimana nih menurut lo? So ada seorang pengamat binatang yang demen banget eksplor di dalam hutan Doi sering masang beberapa trail cam buat memantau populasi satwa yang ada di hutan itu Hampir semua satwa itu pernah kerekam sama trail cam Doi Tapi dari sekian banyak footage yang berhasil Doi rekam Ada sebuah cuplikan video yang bikin Doi shock pas pertama kali ngeliat video itu Perhatiin baik-baik Ada sesosok makhluk dengan proporsi tangan dan kaki yang panjang Yang berjalan membungkuk di depan kamera trail cam itu Dan kalau lu perhatiin baik-baik ya Di bagian akhir video Matanya tuh bercahaya guys Sedangkan trail cam ini merekam di dalam gelap pakai infrared Dan seperti yang gue bilang berkali-kali ya Mata manusia itu sama sekali nggak bercahaya di dalam gelap. Meskipun disorot lampu sekalipun. FYI ya video-video yang doi upload di Youtube itu sama sekali nggak pernah ada hubungannya sama paranormal. Semuanya itu hanya ngebahas binatang aja guys. So cuman ini satu-satunya video doi yang aneh banget. Makanya banyak viewersnya yang percaya kalau yang tadi itu adalah sosok skinwalker. Makhluk urban legend yang dipercaya tinggal di hutan-hutan yang ada di Amerika. Atau jangan-jangan yang tadi itu cuman ilusi optik aja. Ya bisa aja sih mungkin yang tadi itu cuman binatang apalah Yang entah kayak gimana ceritanya Di kamera trail cam ini kelihatan kayak distorsi aja gitu Tapi gimana nih menurut lo? So ada seseorang yang lagi naik kapal Dan tiba-tiba di tengah laut Do itu ngeliat Ada sesuatu yang mengambang di atas air Tapi bentukannya tuh aneh banget Perhatiin baik-baik ada sosok yang mirip kayak ikan yang mengambang di atas air. Sosoknya itu cuma diem aja di situ ya. Dan kalau dibandingin sama ukuran kapal ini, badan ikan yang tadi itu gede banget ya. Bahkan, di tengah-tengah video, lu bisa lihat, ekornya itu sampai ke belakang situ. Ada beberapa teori yang bilang kalau yang tadi itu mungkin cuma ikan duyung atau ikan dugong. Tapi pas gua googling dan gua amat-amatin lagi, bentukannya itu sama sekali gak mirip. Dan yang lebih aneh lagi tuh, kenapa Do itu gelagatnya kayak begitu? Apakah yang tadi itu cuman patung atau pelampung mungkin yang iseng ditaruh situ buat ngeprank orang-orang yang lewat? Atau gimana ini menurut lo? So video yang berikutnya ini lagi rame banget dibahas di reddit. Ada sekelompok remaja cowok yang tinggal di pinggiran kota di Amerika. Dimana rumahnya itu dikelilingin sama ladang. Dan dari jendela kamarnya yang ada di lantai dua, mereka bisa ngeliat hewan-hewan yang berkeliaran di sekitar rumahnya, karena memang lokasi rumahnya itu dekat sama hutan. Nah, suatu hari pas ada teman-temannya yang lagi main ke dalam kamarnya, do itu iseng aja gitu ngevideoin ke arah jendela buat ngelihat rusa-rusa yang lagi berlarian di sekitar rumahnya. Tapi tiba-tiba nggak -tiba, sengaja ada yang ikut kerekam di videonya. Perhatiin baik-baik. Oh, what the crap! Is that a guy? What the frick? What was that? Dude, that was a skinwalker! What? I videoed it. I videoed it. What the frick? That was a skinwalker. No. Pas dua rusa itu berlari ke arah semak-semak Tiba-tiba di belakangnya kayak muncul seseorang yang gak pakai baju Tapi badannya itu kayak gede banget Dan Doi kayak berlari mengejar ke arah dua rusa itu Tiga orang remaja cowok ini shock banget pas ngeliat ke arah sosok itu Karena Doi sama sekali gak pernah ngeliat sosok kayak begituan sebelumnya di sekitar rumahnya seperti yang bisa lo dengar di percakapan mereka ya Mereka bilang mungkin aja yang tadi itu skinwalker Karena penampakan dan juga gelagatnya itu yang aneh banget Makanya mereka post ini di reddit buat nanyain ke netizen Yang terekam di video mereka itu apaan Dan kalau dilihat dari pengambilannya dan juga sosok yang tadi Jelas kalau video ini bukan video settingan atau video editan Tapi nggak tahu nih ya apakah sosok yang tadi itu kelihatan gede banget itu Cuman ilusi optik aja Atau gimana nih menurut lo So, video ini mirip kayak video yang pertama kita bahas tadi. So, ada seorang cewek yang lagi naik pesawat, ya biasa aja. Nah, doi itu dapat duduk di kursi yang dekat sama jendela, jadi doi sering ngeliat ke jendela. Nah, setelah beberapa saat, tiba-tiba doi itu ngeliat sebuah objek yang kayak bergerak mendekat ke arah pesawat ini. Karena doi penasaran sama objek itu, doi langsung nyalain kamera dan mulai ngerekam. Di awal video, objek yang tadi itu lokasinya cukup jauh dari pesawat ini ya. Tapi benda itu bergerak semakin mendekat ke arah pesawat ini. Dan pas udah cukup deket, tiba-tiba pesawat itu kayak ngedrifting ke samping cepet banget. Bahkan meskipun gua udah slow-mo banget videonya, masih sulit banget buat ngelihat pergerakan pesawat yang tadi. Karena saking cepetnya. Bahkan kalau nggak gua slow-mo, kesannya objek yang tadi tuh kayak ngilang gitu aja. Padahal nggak guys, ada beberapa frame yang nunjukin proses bergeraknya pesawat yang tadi. Tapi buat gue bisa ngeliat pergerakan pesawat itu, gue mesti slow move videonya bahkan sampai 90%. Karena lokasi objeknya yang jauh, dan juga kualitas gambarnya yang agak big bikselit, cukup sulit ya buat ngeliat detail dari objek yang tadi. Tapi pas doi post ini di Twitter dan viral, banyak yang percaya kalau yang tadi itu UFO, alien, dan semacamnya. Tapi ada juga beberapa yang bilang, mungkin aja video ini cuma video editan doang. Walaupun gua rasa buat ngedit video kayak beginian itu nggak gampang ya Kalau misalkan ada yang bisa ngedit video kayak beginian Pastinya doi bukan editor kacangan Karena pergerakan kameranya yang cukup sulit buat di tracking Dan objeknya itu kerasa kayak ngeblend banget ke video ini So gua rasa kayaknya ini bukan video editan ya Tapi yang tadi itu apaan Gua sendiri juga nggak paham Oke okay guys that's it untuk video kali ini Thank you banget buat lo semua yang udah nonton video ini